Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Cold Steel Talwar adalah satu bilah yang mengambil inspirasi reka bentuk yang datang dari Pedang Talwar di zaman Empire Mughal dengan tampang mata bilah yang melengkung dan hujung mata yang tajam di dalam bentuk bilah pisau lipat. Berat keseluruhan Talwar 247 perpuluhan 8 gram dan lebar pada badan bilah tawar 13.6 mm dengan stok mata bilah yang menirus 3.8 mm dari hulu ke hujung mata yang setebal 2 mm mm Kepada mata pisau yang diasah rata, menipis pada 1.5 mm. Panjang keseluruhan talwar di dalam keadaan mata bilah terbuka 32 cm dengan panjang mata bilah 14 cm. Dan akhirnya panjang talwar di dalam keadaan bilah tertutup 20 cm. Mata bilah berkemasan satin yang bersama hulu gagang yang diperbuat daripada G10 yang mampat, tanpa menggunakan sebarang pelapis. Pelaksanaan reka bentuk talwar cantik dan menarik dengan mata bilah yang melengkung ke atas. Besi premium CPM S35VN yang kuat digunakan Untuk daya ketahanan pada ketajaman dan kehakisan yang tinggi Hulu gagang yang berukuran 18 cm Memberi genggaman untuk memperpanjangkan pukulan Dengan pengepit kocik yang bersilang Untuk dibawa dengan mata bilah menunjang ke atas Andrew Demko adalah pereka kancing ibu jari Buat merungut celahan kocik untuk menarik mata bilah secara kilat dan juga kekunci tri-add dengan mata bilah memusat ke tengah. Untuk gambaran besarnya pisau lipat talwar di sini ialah Ontario Red One yang nampak agak kerdil ya di samping talwar dengan panjang keseluruhan Red One 21.89 cm. Dengan mata bilah 8 cm panjang. Dan kalau dibandingkan dengan Cove, Para Paramilitary itu panjang keseluruhan PM2 21 cm dengan mata bilah 8.7 cm panjang, tetap masih kecil ya di sisi Klawor. Berbanding dengan pisau lipat dari Cold Steel ia seperti bilah spartan dengan panjang keseluruhannya 27 cm dan mata bilah 11.43 cm dan telwar masih tetap besar daripada spartan akhir sekali perbandingan bersama espada large model yang mempunyai mata bilah Les mop 0.5 inci dengan panjang keseluruhannya 11.43 cm yang hampir serupa dengan Tawar. Cold steel Tawar adalah bilah yang hebat untuk membuat kerja-kerja yang keras dengan penuh keyakinan. Jika laut Tawah ada di dalam besi OSTEN A dengan pemikiran yang solid dan harga yang mampu milik untuk kegunaan tiap hari, akan saya syorkan ia untuk semua kawan-kawan. Tetapi harga Tawah S35DN ini agak tinggi sedikit dan hanya nanti akan tersimpan di dalam peti koleksi bila. Sekian terima kasih kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi. Ya, pada video-video yang akan datang